Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riswani Muhammad Saya akan jelaskan tentang perpajakan. tugas dari Bapak Piki Ronald pelajaran ekonomi. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau pribadi dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi tiga Yang kesatu, pajak berdasarkan golongan atau sistem pengumutan Di antaranya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung Dan yang kedua, pajak berdasarkan di antaranya pajak negara dan pajak daerah Pajak berdasarkan sifatnya di antara ada pajak subjektif dan pajak objektif Fungsi pajak fungsi pajak yaitu ada bermacam-macam yang kesatu fungsi anggaran yaitu berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dan yang kedua yaitu fungsi mengatur berfungsi untuk mengatur pajak tidak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu yang ketiga fungsi stabilitas hal ini bisa dilakukan di antara lain dengan jalan mengatur Peredaran uang di masyarakat, pengumutan pajak, serta pengumuman pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Manfaat pajak yaitu digunakan sebagai pengeluaran negara. Hmm, pajak untuk pengeluaran reproduktif, contohnya adalah untuk pertanian, dan yang ketiga digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liduk-liduit diting yang dan tidak produktif yang keempat digunakan pengeluaran yang tidak bersifat produktif contohnya seperti pertahanan negara cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh